ini adalah Honda Prologue yang akan diluncurkan pada tahun 2024 Honda Prologue adalah mobil full listrik pertama yang akan dirancang di Honda Design Studio di Los Angeles sebagai SUV yang sepenuhnya listrik dimana tidak memiliki terowongan transmisi yang melewati bagian tengah mobil menjadikan Prologue memiliki ruang penumpang, dan kargo yang lebih luas. Jika dibandingkan dengan Honda CR-V, maka prolog jauh lebih besar, yaitu 8 inci lebih panjang dan 5 inci lebih lebar. Dari sisi eksterior, di bagian depan terdapat panel grill hitam dengan lampu depan LED horizontal yang mengepitnya dan bumper bawah memiliki intake besar dan lekukan menarik ke bodywork tepat di bawah grill warna hitam gloss mengelilingi lengkungan roda sideguard dan area bumper bawah dan prolog memiliki overhang pendek dengan roda 21 inci lampu belakang terlihat sangat bagus dan tulisan Honda ditulis dengan font fituristik di bagian dalam prolog memiliki interior abu-abu dua warna memiliki perangkat lunak infotainment yang baru layar kluster berukuran 11 inci dan layar sentuh berukuran 11,3 inci Prolog hanya memiliki dua baris kursi sehingga penumpang belakang akan memiliki banyak ruang Prolog akan mulai dijual pada tahun 2024 tapi, Honda belum merilis informasi tentang harga Brno. Tapi, kami memperkirakan mobil ini mulai dijual sekitar empat ribu USD.